Paling ditunggu penampilan perdana Lesti Kejora yang kembali akan tampil di layar kaca SCTV. Tentu hal tersebut merupakan kebahagiaan tersendiri bagi para Lesti lover yang tak sabar menunggu penampilan mereka yakni saksikan penampilan perdana Lesti Gejora di SCTV One 2023 pada Selasa 9 Mei 2023 pukul 20 live di SCTV. Hal tersebut tentunya menuai respon positif dari para Lesla lover ya yang sudah kangen penampilan diva dangdut paling spektakuler ya nih Leslie Tentu. Hal tersebut direspon positif dan komentar para alias selalu memenuhi unjahan dari pihak SCBW yang sebentar lagi akan menampilkan Lesti di gejora di dona mereka. Masya Allah dikirimin kepiting dan ini tuh rasanya enak banget. Ini tuh masakan Dede Lesti, Masya Allah bener-bener enak. Coba PBG terima kasih banyak ya Dedek. Berkah. Ya Allah ya Allah ya Ruby ya tuh.